agar masyarakat tahu berapapun pinjamanmu berhenti dan stop sekarang menjadi budak dari aplikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel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 dan hari ini apa kabarnya yang masih merasa dikejar-kejar sama yang namanya hutang aplikasi pinjol. Dan apa kabarnya hari ini untuk teman-teman yang tidurnya pun sudah tak enak, makannya pun tak enak dan mungkin mandinya pun sudah tak basah lagi. Oke okay, baik ya hari ini yang bermasalah dengan hutang aplikasi pinjol itu. Hampir jutaan orang, yaitu terbukti dari lemahnya pembayaran orang-orang yang hari ini menggunakan aplikasi pinjol ataupun mungkin pay letter. Nah, hari ini banyak masalah yang harus kita hadapi, termasuk di dalamnya teror ancaman, ya kan? Ditakut-takuti, dan hari ini kita pengen ngasih tahu untuk tidak takut lagi, ya, dan membuang semua rasa takut yang hari ini sebenarnya. Kita ciptakan sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Hari ini masih banyak yang memikirkan takut b-checking, takut di-blacklist, takut nomor rekeningnya diblokir uh, oleh pihak aplikasi. Takut ini itu segala macam, padahal ketakutan kalian hari ini semuanya itu semu. Nah, hari ini siapa yang mungkin udah gagal bayar di 3, 5, 10, 15, dan 20 aplikasi pinjol? Mungkin untuk yang sudah menghadapi masalah seperti ini, rasanya teror mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari, dan seharusnya kalian bisa merespon ini semua dengan biasa-biasa saja. Nggak usah baper, ya. Nggak usah baper dengan semua cara, DC-DC pinjol yang hari ini menagih kalian. Ya, memang SOP kerjanya mereka hampir rata-rata seperti itu Karena mereka akan terus berusaha supaya kita membayar hutang di aplikasi mereka Baik hari ini banyak juga yang sedang ditakut-takuti tentang hutang di aplikasi pinjol yang katanya mau dibawa ke kantor polisi, yang katanya akan dituntut dengan pasal one prestasi, dengan yang katanya akan dibawa ke meja hijau sesuai dengan pasal-pasal dan KUHP undang-undang yang mungkin sedang uh, ditelorkan kepada kalian. Oke, baik. Sebelum melanjutkan video ini, aku pengen menunjukkan beberapa potongan video dari Om Hotman Paris. Salah satu pakar hukum ternama di Indonesia yang sudah pernah membahas tentang aplikasi pinjol. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Agar masyarakat tahu berapapun pinjamanmu kau tidak bayar tidak ada sanksi pidana. Itu, penting, ya? itu murni perdata. Mm -hmm. Berapapun pinjaman kamu. Sekalipun sudah dihukum pengadilan mengatakan menghukum si Donald membayar utang sekian itu tidak ada sanksi pidananya murni perdata dan kalau tidak ada harta kalau cuma motor butut tidak akan bisa dieksekusi. Oke ya tadi kita sudah sama-sama menonton ya penjelasan dari Om Hotman Paris. Untuk kalian yang mungkin pengen me melihat videonya lebih lengkap bisa searching aja di, di YouTube ini ya kan. Nah hari ini kita pengen persingkat dan perjelas lagi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang masih merasa panik dan ketakutan yang katanya akan dituntut pasal wan prestasi ini itu segala macam. Kadang-kadang ya, ada ya yang udah mendapatkan pesan dengan pasal sekian, Anda akan dituntut dengan jalur ini itu segala macam. Bahkan mungkin hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol yang katanya sudah menunjuk ya lawyer atau mungkin uh, akan membawa ini ke jalur hukum dengan uh, tim hukum mereka. Nah, Hari ini udah jelas, ya. Yang pertama yang harus kalian ketahui itu, hutang aplikasi pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi, ya. Jadi, kalau hari ini ada yang katanya seperti rekaman yang kemarin udah kita share, ya, DC pinjolnya mengancam debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu ke kantor polisi, katanya mau dilaporkan ke kantor polisi, ya. Jadi hari ini hutang aplikasi pinjol tidak diselesaikan di kantor polisi itu yang pertama. Dan kalau memang mereka mau menuntut dan membawa ini semua ke jalur hukum harus melalui proses pengadilan, ya. Jadi bukan di kantor polisi. Dan yang harus kalian ketahui hutang aplikasi pinjol ini perdata. Bukan pidana, jadi nanti kalau perdata itu nanti, kalaupun di persidangan ya, akan ditanyakan berapa kesanggupan membayar bapak ibu yang hari ini sedang terhutang di aplikasi pinjol ya. Jadi hari ini masyarakat itu nggak boleh takut lagi. Jadi masyarakat itu hari ini harus menambah ilmu pengetahuan dan wawasannya supaya nggak ditokoh tokohin lagi, nggak dibodo bodohin lagi sama yang namanya DC DC pinjol. Jadi jangan perlu panik untuk masalah uh, apa tadi ya untuk masalah blacklist be checking ya hari ini banyak banget tuh yang ketakutan karena memang nggak paham sebenarnya blacklist be checking ini apa bahkan ada yang kemarin bertanya. Kalau seandainya di blacklist BC King, maka secara otomatis uang ataupun nomor rekening kita akan dibekukan bank katanya seperti itu. Ini gua nggak tahu apakah memang debiturnya yang nggak tahu atau mungkin DC pinjolnya yang nggak tahu. Jadi sembarangan aja nakut-nakutin uh, debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi gua pengen ngasih tahu untuk masalah pembekuan nomor rekening itu, aplikasi pinjol tidak punya wewenang dan tidak punya kekuasaan. Untuk membekukan atau memblokir nomor rekening kalian, tidak ada sampai dengan sejauh itu. Terus, katanya ada yang mau memblokir nomor KTP, bang. Katanya nomor KTP aku akan diblokir kalau aku nggak membayar hutang di aplikasi mereka, tidak ada sampai dengan sejauh itu ya. Karena udah jelas tadi, Pak Hotman Paris udah ngatakan ini semuanya perdata ya. Mau seberapa banyak pun hutang kita di aplikasi pinjol itu. Tidak akan dibawa ke jalur pidana, katanya seperti itu. Jadi kita yang harus menambah pengetahuan dan wawasan dan jangan lagi gali lobang tutup lobang. Ya hari ini hutang pinjol itu semakin banyak karena kita uh, ketakutan, karena kita panik, karena kita tidak bisa berpikir dengan positif dan dengan cara yang yang seharusnya tidak kita lakukan. Ya hari ini masih banyak yang takut lalu mengambil lagi di aplikasi yang lain. Nah tiba-tiba setelah dibayarkan di aplikasi A dengan cara meminjol di aplikasi B Maka secara otomatis untuk membayar kembali di aplikasi B kita minjol lagi di aplikasi A Tiba-tiba di aplikasi B nya nggak dikasih minjol lagi Nah bertambah lagi aplikasi kita di aplikasi yang C Jadi banyak banget ya hari ini permasalahan tentang aplikasi pinjol ini Jadi ya udah jelas dan kita udah mendengarkan sama-sama Bagaimana tadi Om Hotman Paris sudah menjelaskan dengan baik, dengan tegas ya? Jangan masyarakat itu nggak perlu takut lagi ya. Jangan mau ditakut-takuti. Jadi harus kitalah yang bisa mengupgrade diri kita, ya, mengupgrade ilmu pengetahuan kita untuk menghadapi masalah apa yang hari ini sedang kita hadapi. Oke okay, ya jadi udah cukup jelas dan nanti kita akan uh, rilis kembali video-video terbaru kita untuk menenangkan hati dan pikiran kawan-kawan yang hari ini sedang kalut. Yang mungkin sedang takut dan mungkin hari ini sedang panik dan yang hari ini sedang berputus asa karena mungkin sudah dipermalukan dengan fitnah dan kebohongan ini itu segala macam ke semua kontak yang ada di handphone kita kalian gak sendirian. Yang menghadapi masalah seperti ini bukan cuman kalian saja. Ada ratusan ribu orang yang mungkin pernah disebar data sama yang namanya aplikasi pinjol. Berhenti dan stop sekarang menjadi budak dari aplikasi pinjol. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.